rahadirin hadani Allah wa tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat kita sebagai pasca Ramadan setelah melaksanakan ibadah puasa Idul Fitri lu barbada acara halal bi kang tujuani jaluk pangapura kang tujuane untuk mempererat tali persaudaraan Kerana satu bulan penuh Alhamdulillah kita melaksanakan ibadah puasa Dirangkai dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain Baik yang wajib maupun yang sunah Dengan harapan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dengan ucapan Taqobbalallahu minna wa minkum taqobbalya dari Allahumma Ini kipa. Karena apa Rasulullah sudah menyampaikan bahwa Barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena Allah Maka wong iku di Pangapura sekabian Allahumma Jadi insya Allah kudah dengan Nembeka Pangapura negara Allah Sehingga kita awalnya bersih Sehingga hari raya itu disebut dengan Aydul Fitri artinya kembali kepada fitroh itu artinya kembali dari kata ada yaudu ifdan. Nah, karena ada wawu kan mati sawise harakat kasro maka harus diganti dengan ya sehingga dibaca aid artinya kembali. fitroh artinya suci. Jadi lamun kula panjenengan ibadah puasane diterima lan dosane dipangapura ini saya akan kembali kembali bersih seperti ayahnya bagi kami sampai lahir, saking kandungan Allahumma biasanya kalau saya pakai suci, bersih itu, rezeki ini pak contohnya, bayi lahir, turun dia dosa ya Allah, ini sampai cekat, turun matahun-tulis, tidak berapa ya jauh jeruk, jauh salak, maka ini pantilik yang makan, pantesan lahiran terus Ya Bu ya, contoh mana yang puasa, Alhamdulillah insyaallah waktu bersih Sehingga lubar badan itu rezekinya ini gampang Manjing mene medang, manjing mene medang, manjing mene medang Aja anda sih melaku-melaku terus lawang, sih tengok-tengok, nangkrus, buang bang, rezeki ini gemblimpang. Barang mudun sembahyang, anak teka nyangkingnya tela teh karo bu Putule teka gawanya telar rembang teh gula gudang garam abang buyut teka gawat telar rembang sawit teh gula gudang garam abang karo ngesap ya Allah rezeki ini kapan bukan anak ngomong singo ngomong napa ustad kita tahu karena lagi badak nyungurah puasa oli gula teh akeh, teh kita sama abang rezeki perembes jadi sampai dua sawah di Banyuni sampai mumplak ngumpelak kan aku akhirnya merebesnya sama sawah tangga ya jadi tangga orang banyuni Banyoni sawah sawai telas berarti oleh rembes yang anak-anak pun -anak kuasa dari orang, aku buatnya melu-melu gulantai berarti aku rezeki rembesan ya. kumpulan di islam dia kaya gua ngeroleh anak orang orang udah ketok islam diturunkan itu rahmatan alamin jadi anak-anak Islam sing untung jadi wong Islam, Tuh. nyatanya ramadhan si puasa wong Islam, baca simpan Cina, ya gula teh laris, jajan laris, pakaiannya ya laris, cat temboknya ya laris, gimana, dan nah, ini mulanya Cina, Indonesia, kayong mateng, seger seger kuning-kuning, yang primen ya, aya kita orang mau jawab malah kadang kapiran, gawe lapis, jaga bareng dadi bunyi lapis kau tetapah singanggalanggal gudeg nemen barang jati ini tampah, bu Cina kau, uong singapek kira papi gire jadi uong Cina, cina. saminan jajan abang kayak saminan koran yang dengar ini pol Cina, jajanan ini pol Cina barang tiplok cipluk boleh beeh nak apa mani tangga, kau uong Jawa cuma ya bu ya, Cina kau Gawe we urunan bareng tadi menis sekolah Arab. sing gawe we munjung aku bareng tadi menis sekolah Arab. kutunya ya we jawet itu nandur gedang boleh lah nandu menis gedang ampun nandur rambutan tuman yang kelotok jari rambutan Aceh. ya nandur jambu we gedeng jari jambu jeruk, singgur dia jarak jeruk Bali ya Allah sampai dari, -dari motor kuncinya dewek menikunci Gris ya Oh Jawa tuh apa cebola gula sih abang bodak karena ini gula pantas wong budak-budak sekarang na udah melakoni kayak umpamanya patengkulan truk patengkulan truk ya tadi badannya wong cewek Islam Liki sing suki Cina, sing untung Cina, cina. tapi enggak Cina sing kuat, tapi enggak kuat. Klang sa utel galginar, oh bisa kerja, yo, kok enggak terus-terusan, yo enggak kuat kele, sampean olah kerja ya, lalu jadi monggo sampean, kuat kele, siki nekak dak, tina nekong ora kuasa, melonik teh, rembesan, aslini nek per seki lemosi kaskua, Termasuk wong kasih haji, wong kong rofa, oleh pangapura balik awak bersih terus gampang, tanpa ngundang, tanpa pengumuman, tangga sedulur pada tele gawat cangkingan pada gawat jajan, masha modal telung juta pan mangkat ake wong jajan, balik ake wong pada jajan, coba nyalon nurantengnya pirangatus juta, wong sing pada luru jajan, saya cek tadi ngambil. Ya, Ibadah. Saat menunggu wong sakit niku ya kasih kau susah ini Allah rezekinya kata apa? Pangapurat dosa nih. Mulanya wong beriang rezekinya pirang, pirang lagi waraslah kegedang barang beriang tumpukan. Itu bukan beri kapan gedangnya tapi mau gue beriang barang Dan niki kira yang zaman kasih pada puasa rezekinya kata niki kembali kepada fitroh. Iyaannya, idul fit. Ma apa? Salam badan saya kini tenane angel. Ana Wong kuat tuduk, teraweh he tuduk tak darusane tuduk karena karena orang tukur rok monine tahun jora badanan. Dah nama nih Wong kuasa jora teraweh ya ora, beli barang oleh arisan monine nyong kier lekuk badana. Angel teman badarok. Dah aja mana nasi nane nai jagung kerenggang kerenggang eh terlalu dinamani badan. Lah kasih waktu lagi nyapun jauh, badapana roksi jipe orang. Wei cari but pakaian ba, eh, lu bapak bapak ya pak ya, sama dan sarung badawinya si logro ya. Eh, iya, Wei sama-sama saru itu, sarung badawinya pasti logro. Lainnya mau gak berhaturin jadi saya hanya ada puasa penuh satu bulan ayo, hmm. saya donga berdoa itu berpikir ya berdoa, saya berdoa, saya berdoa minal a'idin Allah Allah minal a'idin Allah Allah minal fa'izin Allah, Allah, minal al Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, min Allah Allah min al Allah Allah min al sholatullah sollatullah salana muhammad solala muhammad nah. Misal, ibu Bapak nggawa pulpen gawa La ilaha illallah. Qur tak konthoke dicatet ibu-ibu nganggo pulpen. Bapakne pulpenne gawa. Disak apa catelna? Allah Allah minal aidin. Ya Allah, muga sampean datesaken kula ayya'alana ja Allah wa iyyakum minal aidin. Muga-muga Allah tetehkakan pulau Panjerangan saking golongannya Wongkang balik balik ait artinya kembali itu vifil itu wow ada yang audio dan lalu Wongsing balik ait karena Jama aidiin golongannya Wongsing balik balik maring itu Sing Jakarta maring Karangjati Sing Batu maring ujung Agung balik maring kesucian akan maning maninggalin Gusti Allah lekat yuk aja bayi karena belaik, sehingga kita kembali kepada fitrah mengkatakan Aidul Fitri. Karena apa? Kasih pada melakoni ibadah puasa. Ya Allah satu bulan penuh begini teraweh, ibadah puasa teraweh ya Allah. Kalau kelingan jaman zaman cilik dolanan panggalan pak, Kaling, arti panggalan pak, ngerti ya? Luh panggolan nyur, noben nyur gue biasanya luh- luh- tapi respan lele oke loke loke loke luke biasanya teraba gertanggal si ciloro kayung bekeng nyur semangat temen, pada res tanggal lekuran oke loke loke luke langgar karo pasare kayung rame. lalu iki ibadah bulan puasa alhamdulillah melakukan perintah ya Allah. Karena apa? Ikh waktu Syaban mung ngarep-arep datang ridane ya Allah. Ya Pak ya? Awan ngeri. Bengi ne salat rawe, pan maghrib rayane radio kabeh. Sing ora nduwe radio metu sing mangkon nanggane tuwa-tuwa wis turu. Ya Allah barakallahu ma innaka 'afuwun. Tuhibbul afa fa'afu anna ya kareem Langsungnya -ja kalau kelasnya as -e boleh Ashadu an ilaha illallah Apa? Apa? Barang Allahumma salli ala sayyidina muhammad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 tapi langsung mengatakan orang yang film, orang tv langsung semangat teman Pak bu, bong wadun, gawa rukun, gawa sajad ya. ya Allah, tekan langgar, tekan masjid ya ini turun teka, imami turun teka pada sholat sunnah sholat sunnah, jangan di ketinggalan nunggu imam, sinambi puji-pujian Iman tekah dikomate terus sembahyang aja bubar yang durung rampung wiridan Allahumma Sayyidina wa maulana Adan Daiman racun lubar lubar lalu tadarusan macaan lubar subuh tekaning masjid lalu lubar ngaji maring pasar lalu dagangan lalu lalu lalu lalu Hai ribut ribut, okay mantap. Kebiasaan dilakukan oleh Allah tak terus macam Quran pengajian suku hari demi hari minggu susul minggu. Waliduk meluril tak waliduk kafirullah ala ma hadakum ala ma hadakum walakum sempurnakan ibadah kuasamu sangalikul dinakit telung bulu dina ke, sesuai dengan rakyat yang telah kita lihat setelah selesai awal itu bertakbir menyebut asma Allah zayyinu a'yadakum betakbir wataklil watahmid, watakdis watakdimu adyafakum hiasilah hari mu dengan bertakbir, bertaklil, bertakmid muliakanlah tamu-tamu anda, buat anda Rame Allah, Akbar Allah, Akbar Allah, Bang La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Akbar walillahil hamd, Asma Allah wal tuqatul Allah. Nang masjid malebeduke rame ditabu. Geh, besamana catirung gali leh, leh tiruna nafu petugas bisa beli kira-kira. Untuk zakat nih, eh, dan kepada Allah ya, anak tuntas kurun supaya kita kepada ada tadi wang syukur. Alhamdulillah, puasanya tutu, trave tutu, tak terusannya tutu, singa ke syukure. Oh, nyong nyongkanya dia puasa rasa ninggal lemes, ngelak berarti kayak mau miskin bocah yatim gak dina kayak kira sana hari yang ngelik karena niat puasa anak-anak yatim ngelik karena terpaksa kayaknya ngelih paling sampai magrib tapi orang miskin anak yatim sampai kapan harus menderita kelaparan gimana? kita bersyukur harus dibaringin cukup segala-galanya gue kaya kayak, kaya gue ngelihnya sampai si sore ganti syukur, ngelihnya terus syukur delenges pagi sore akhirnya suh tapi delenges sadure suker ya ya Allah sebagai orang sari ribut pakaian ya bu ya putih puasa netutukan alhamdulillah ya karuan dan menguatun ya kayak yang pikiran orang karu-karuan panbada kebutuhan yang pirang-pirang barangnya tambah larang luaran tambah tambah kangen luar berbatas sini mengkondang ngalor ngidul hajatan, panora teka tunda, dundang, begini teka duit-duit turahan -duit berarti duit jerman, jajar-jajar orang kedung dan lagi kita bersyukur, alhamdulillah dicukupi segala-galanya oleh Allah menang Lagi setelah kembali kepada fitrah kesucian ayuh kita lestarikan kita jaga karena Pak bu pada waktu malam hari raya itu Kumandangannya tampil akhir bulan Ramadhan, malaikat-malaikat pada nangis. Bosan iblis ya nangis, eh, malaikat yang nangis, iblis yang nangis, tapi dan nangis ya malaikat, kalau iblis ya kayong tujuan ya saya cendol. Kan? Pada, pada anak bender nangis sesinggede sing jelik ya saya jen. jelik kan nangis jaluk toko antor, singgede kan lagi nangis jaluk toko motor. Sing cilik lagi nangis jaluk panganan la sate, teh sing lagi ndelok tuku HP. Sing cilik lagi nangis jalu tuku asli neng sing lagi tangisan jalu. Nah, sejen sejen Malaikat malam bada pada tangisan, kenapa malaikat? Kau pada nangis? ya karena aku lagi berkabung. Aku lagi duka cita aku lagi melu prihatin, lagi melu susah datang umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa malam ini umat kaji Nabi Ban ditinggal Di dimana Ramadhan itu segala kebaikan dilipat kandakan segala dosa itu diampuni dimaafkan seluruh doa itu dikabulkan wong turun yang kebragi ibadah wong meneng yang kebaca tasbih niki syahrul ramadhon syahrul akhirah malam ini akan pisah karo umat e Nabi durung tentu menangi puasa tahun ngarep malaikat melu sedih karena yen ditinggal bulan ramadan lah kasih semangat e ibadah kaya bulan ramadan kabeh kanca jemaah subuh pe bisa rapat kepuk ya Allah bareng-bareng ibadah kula mesti kepuk lah kasih wudhu ya. Ya Allah bu, bu coba saya kisah kisah lu berbuat ya, toli jam loran aboja tabun beli bodol, mereka ngamuk nih. Tapi begini mana pun ini terima, asih. Esok belajar kalau cerita nong biar si ronda orang lewat nong lontong, dia nung kawanan kabis, barada lewat nong lontongnya. Jadi lu gune ronda ibadah, pak, misayang kan si beginer ronda malah si orang kuasa. Sekarang biar rondanya kalau nyolongi peleng. Yani Auto, ya ada pelan-pelan kaji Marsono tak, Marsono tak, yang pelan sahur duit toh ya, lo karo dok, karo brong-brong, brong-brong tasnya, brong-brong, brong-brong tasnya ya, praktek. Niki tengah mengikuti kugapun sahur ikhlas, lubar sahur, masya Allah, sing maca Quran ana, sing leleng rusbang ana, nyetel radio ana, lagi ihudut ya ana, uh, bongarus kecanduan rokok, melek-melek ya rok. Bersaulnya kayak orang belakang Malah orang belenggeng Sabawangnya lubar mangan orang rokok Pada karawang kas ngising Semangat ibadah ya Allah tel radio nunggu suku Irhana Ya ciri khas ada kelombang di pekalungan saya rahim Guru tuh, guru tuh, jamaah subuh kebet, lubar badak kolamnya singkep. Wong nyong Imam Subuh lu badak baik jamaah paling gong 6 gong pitu orang kaya yang kaya ngorong lorong telu. Lubar kuasa ya Allah berdamai, lu Quran, lu Quran, lu pondok Quran, penuh dengan suara Quran. Lubar kuasa Kidul pengantenan, luar sunatan, bayar tanting kebanku, luar perkutatan. Jember, kayu ya Bu, kini mati bulan Ramadan. Subhanallah, niki kita kembali kepada fitrah fitur malaikat-malaikat pandang ini sedih karena panpisah karena orang Lah iblis juga bosnya nangis gugu gugu, anak gue tak bos kenapa aja tangisan sih ya nangis orang uh, susah si susah kenapa orang-orang bergabung 11 bulan orang tua sih si, si primel bos laki-laki untuk orang-orang untuk orang-orang jati Sabla suulan takon maksiat noro, takon rasa ni noro, takon lakoni dosa noro, laka kara-kara romatum sabulan dosa bersih di pangapura kape, berarti lu no kerja sia-sia, kerja tanpa gawe, laka tua senyinya bukan sabla suulan, ki malam bate ki ngape lu pangapura na kau lu kape, ana ngomong bos, orosas segi gaya kue, wong ni ki terakhir ikan bisa ki sore pen tapok mani Wes paling oli pangan Allah kita toh kah besiki belakon imak siat manikoh besiki nih molekoh roh manik besiki molek rasa nih iblis Mulai kembali kepada fitrah kita jaga Yang kedua Allah Allah minal faizin ya Allah munggah-munggah kita jadi golongan wong sing menang Faizin wong sing pecah membawa bendera kemenangan aja mau kas kelut memang gelut, gelut harus apa karo hawa Gono ra ya nurut. Ya, gono ra ya nurut teng awengi kon ya. Nurut kon salat raweh 20 rakaat ya. nurut, niki berarti setan kalah. Ya bung gelut musuh setan, setan ulun kuasaten, teng wong setane dicacam. Saiki nyung gelut oleh musuh dibanteng wit pelem nunggo papok papok papok kan orang bales. Dadi ulun kuasaten ku setan dicacang kabeh, Pak mudane lak setan ka ya ban awan ya mamane dia dijang-jang muncul ya paling katon sikile warung ngoten ya nang kadang katon tekone ngono kuwi setan sing muncul berarti perang e kalah ajamun minal faizin faizine sapa wong gelut kalah aja melu-melu ngomong pendeke wong sing puasa Ya, ya bukan kamu rame-rame Pak Meluyak tapi bahasanya diubah minal bodrek sin. ya minal konidin wal bodrek bisa bodrek sini, kuasanya gebot badan yang direk, orang hidup <tuh> nah ya bodrek sini kuasanya gebot, badan yang direk, orang hidup nah pasoh so ya niki kita perang maka perang harus hawa nafsu Masya Allah Pak jadi kita-kita itu hidup selalu kejar kejar oleh nafsu <tuh> malah cara <calon> nanti <teh> ya <tuh> keterangannya ngetem hatinya menunggu sampai daging mentah Dan nah, nafsu itu kayak serigala serigala mana yang tidak ingin menerkam daging mentah ketinya ati pun dikuasai nafsu terus nah, ketika sampai ngucap la ilaha illallah gue pada karo ngurak asuh simpan mubruk daging berarti nafsu beropaninya dengan dari dai Allah pada akhirnya asunya atau orang dikuasai ala bintikrillahi Inul ulu hanya dengan dinggir kepada Allah hati kita itu tenang ya, soalnya olah harus dikuasai karo nafsu maaf-maaf bu menungsa ke makhluk paling mulia tapi sekarang kalau hawa nafsu nikelui hina daripada binatang kalau kalau hewan bapak menungsa kadu nafsu serakai ungguli hewan yang karena kok jadi fitnah lo kan menusuk pada penolakan Kiai kaya ini kayak sembrono temen tadi aku mengasikumpul atau ngatung-ngatung dinyatakan baik contohnya kapan sampai jokot piring telu siji toko sega siji toko iwak siji toko duit satu juta lah nyekel ayam terus darah depan kan kira -dipan, kira -dipan, ayam nontol apa sega lah sampe nyekel kucing kucingnya nubruk apa lah sampe darah kejukut apa hari itu, nanti di dipangan, iwaknya dilih, duitnya disak telu telur nih cipu ayam, kurnodol, segala itu, kucing, kur iwaknya itu menungsa, ya segala, ya iwaknya, ya duit ya, lu istirahat cipu iya, mulai maaf, maaf lah menungsa, sekere kada menungsa, sekarang, karena hawa nafsu beri patah, kuping, atin, surat, dingo niku jari quran kan ula ikatkan an'am niku dipadaknya karena hewan ya, nah saya itu mengatungan balong kalau mau nge-dewa kekian apa iya orang orang dirajatnya kayak hewan apa nyongtok singarani apa saman melu-melu coba ditung bareng-bareng orang lainnya waktu itu bareng, -bareng. turun turu nikah jari kumpul eh berarti dikaya melu wad kebo ya orang lainnya gua gua kisan busuk wong karo ngadek jare kaya eh kaya jaran wong wadon ayune kaya bidadari tapi kelendangan balik tengah wengi ini kupu-kupu ya kupu wong wis ugi karentenir jare lintah wong lanang ku memperkosa wong wadon jare buaya ya kewan kabeh Pak Yo, ya nyata ya Pak nyata malah ayatnya itu rumput balhum Abdul, bahkan mengunguli inane lebih parah daripada hewan malam ini jadi mending hewan tapi para tak tegulung tak gulung tak kait lah. ayam kan hewan orang anggota tang minor atau kawanan. Dikasih jam tengan berarti kala karo ayam kucing kan hewan orang arti agama, tapi ngising ngerti dulu gila ke nusa kok kacaret nato berarti mendir kucing, le kan tau ngaji tapi nyolong ayam paling siji menusa nyolong ayam bisa peranji mending legar bajing orang tahu sekolah, tapi nyolongnya paling kelapa tapi bajingan jarang sarjangan nyolongnya duit negara mending bajing daripada bajingan ya ketika kaitan itu karena kawan konyol kalian munis pak mengenai dokter bang orang tahu mukmin orang melu jam yangan tapi pas kumpul langsung nyil, mereka lebih katang tidak asok ya pol polanek pol pak pol polanek pol sepollemen si pollemen gambar eh besi mulia gambar eh nyatanya ada botol gambarnya badak jero jelanya larutan napa si gambarnya menunggang ganteng, topi, miring dino gloga nah. nah iya botol si gambarnya badak malah larutan botol si gambarnya wong tua jenggoten dino gentaya dino gloga gambarnya itu menunggang skala karo el maka kita mulia harus kita perangi hawa nafsu kekuasaan nurut, sholat nurut, kekuasaan nurut minalfa izin golongan orang yang membawa bendera kemenangan Alhamdulillah karena ya, perang ya bu ya malah Nabi nate wa saking perang badar pak pada waktu perang badar itu kan yang jatuh aku ah, sangat umatnya kajik Nabi ya, ini aku berkata pada perang, jagong di no masjid, lagi pada melih, lempel-lempel kesel, pada tangisan karena aku sedulur ada korban jadi Nabi namin rojakna min jihadil ashore ilah jihadil akbar sedulur, kita akan balik perang cilikam, kita akan ngadepi perang gedean so, kapan jerit, aku akan menjelit, aku gedean, kayaknya kaya, kaya cilikam Sing mati pirang-pirang mau dicilikan. So sobat jerit karo takkan jihadul akbar ya rasul ada perang gedean kaya apa kajik nabi apa eh, sih ada perang gedean jihadun nafsi memerangi hawa ya logikanya kan ngonok banyak perang karo tentara belanda, hari waninya maju orang waninya pelayu, tapi hawa nafsu pelayu maling juga ngintil terus panung petan maling juga nafsunya melu terus gimana? Tapi perang zaman Belanda harus kena karuan kayak zaman merebut kemerdekaan, oke? Umat Islam yang kaya bambu runcing, pameran di pon kerun pak caran warna neputih yang kaya keris, ya kalau dua semboyan iskariman, omut sakid dan hidup mulia atau mati sakit, <coughs> gimana? Allah wah caran pelaju, lanjut. oh itu kenal itu musuh Belanda saya ingin merangi hawa nafsu orang katon mata, orang kerumunan kuping orang kecium, nganggo irung tapi selalu memusuhi kita itu demikian alhamdulillah ibu-ibu dengan kesabaran dengan kesadaran wasa mulai penginawa itu sama ada infarti syahri Ramadana hati sanati ta'ala, niat insun puasa ya bu ya niat insun araf melakukan ibadah puasa In dalam bulan Ramadan, gitu kan ikilah tahun ta'ala, ya Allah mulai fajar sidik wisra mangan orang inu ya Allah dengan penuh capek esi sempat baca Quran Sempat berjamaah duhur, asar, magrib ya Allah, ini perang sih luar biasa loh Pak. Iya betul. Bu? Ini perang yang luar biasa. Tapi dengan izin Allah karena iman dan waktu sahabat, alhamdulillah kita menang. Ya, yeah, yeah. soalnya nafsu waktu niku kan gede menubah, maaf maaf. Niki nafsu menungsa menusakan ngono agar kaya-kaya kan, itu pangan yang penting bisa di dipangan ya wes orang perlu ngendong orang yang melusakkan orang, kepangan pangan orang kepangan pangan penting canda contohnya kuasa loh, kan kuasa bukan mahrif sabun no, yang mau pelang ke ke sore no, sampai sabun semua nggak sore tuku kolak kaling nggak sore, tuku tape nggak sore godong-godim nggak sore, oli jagung kaya kaya panganan no, jepang nggak sore Anake sing cilik ora puasa jamané buka ngono di ditonjol pan gonggo sore. Gede-gede, koyo ndelong, ndelong, ndelong. Kono ora puasa, iya Allah menungsa, menungsa Apa maning wong liya, anake dheweku sora li ngenggol kaya kaya pan gonggo sore, Kak. <coughs> Tapi nyatane bareng adan ah, mari Allah, akbar, Allahu akbar wa barak, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, untuk masa depan, untuk masa depan nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, nambahin, wal akhiratu khairu wa Kakek menungsa mau urusan dunia pan baca kan ributan urusan dunia kakek pak, ya, ya ngecat rumah mau nih pan baca, jauh ya, ganti pakaian, ganti motor, ganti terus sekompor, ganti tenger, cukur, kayu kayak kayak bodoh kakek, kaya. nyatanya pada setiap hati aku sih ya. Umis, ya. Lha tapi terfokus kepada batal baltu sirunal hayatat dunia ya, wal akhirat. Wa, apa kok? Padahal kepentingan akhirat luwi langgeng. Maaf ya Bu. Perpukaan Stangaliku Quran Osmaring Mall Mare Pasifik Mall, Tegalkan Pating Jemol Pating Jemol ya. Tuh gek ya, sampe langgare eh? ditinggal wong makate lu bar maghrib, padahal si makate pan maghrib yo bukan ngalun-alun. Engkana kok sholat engkana wis ora trawe ora apa karena pan borong-borong. Maaf itu kan urusan dunia, Padahal akhirat lebih bagus, lebih langgeng. Maaf, rok sing sampean tukur dan pirang juta. Satu tahun, tahun bodol. Tapi likuran turunnya Lailatul Qadar sampai bisa candak bolong puluh tahun, seribu bulan. Inna anzalna hufi Lailatul wama Wa kama kamal Lailatul Lailatul Qadr. Khairumil alfi. Lamun samin nempati allahiratul kau salat di saat malam itu biaya ibadah lu daripada seribu bulan berarti lamun nilai golung puluh teluh tahun tapi sisa menurut ditinggal ngoyoker kerok singsa tahun rong tahun by bored, nyata bukan? Nyata bukan? Nani monggo itu harus kita perangi itu nafsu. Ya ketika munga -munga, yang ketiga paling maafurin, bukan enggak. Yang golongan enggak golongan emosi ngole pangapuran Allah ya primen ya, wispuasan ningel di barang buki terawih, pirang-pirang roka, batuk ke tiga blok, terus. Mulai isane patang roka, atau bria, ibadia, eh, rok roka akan, mau terawih, ya ronggulu, ronggasa, ya ronggulu roka a, yang bukan yang wolu, ya wolu, ditokakna a, nah, isi ya, dongakna a, nah misalnya dari put kalau degal gue terawak karena teluk ada si bulu, ada si rompun, ada si ngara terawak ya suara terawak anak? ya mana tak hitung kalau menang atau enggak melas nah ya lu baru terawak kue wikir telung rokaat berikuta terusan, subhanallah bagaimana Allah tidak mengampuni dosa-dosanya ini kita bisa dijanji gusti. Allah apa ya bu? moga-moga oleh panggapurannya gusti dan doa kemudian, <tuh> wal, apa, maka amal ibadah diterima, mohon Gusti amin wa hantu, khairin saben tahun, muka-muka nyong sampean jadi wong sing bagus, Allahumma. Bagus orang yang awalnya dok, tapi yang akhirnya, ya awal, ya akhir. Ya sebulan, ya setahun, muka-muka tepung tahun nyong saman selalu jadi wong sing bagus, dua cara kebagusan. Bung enggak berdua celengan mending baik pak. Bung mati amalnya putus tapi berdua celengan dia ya, terus. Contohnya pegawai negeri, senajan seorang kerja si bayaran terus. Karena apa punya tabungan. Ya bapak pegawai negeri kan begitu. Kalau saya kan luar negeri ya Pegawai negeri seorang kerja esnya dibayar. Karena pak punya dukan. Nah sama lain tidak punya dukan, Toni celengan apa? Cerengane kebagusan ini diputerangkan oleh al-imam Hasan al-Basri Sab'atu Asya, Mingkunu biri Ana pitung perkara kang merupakan gudangnya segala kebaikan Jadi sumbernya kebaikan pak, gudangnya kebagusan itu ana pitung Maka ini sepengisi terus akan. Bu Sampun apa terus? tak sampai jaluk terus oh. Ini si kesel Ya wey, Apa? yang pengin wong bagus siji Al ikhlas ibadah. Wa illa siji. Kong -kong ikhlas dalam ibadah. Ikhlas hanya karena Allah. Luru wong suci pirang-pirang, luru wong roman pirang-pirang, luru wong alim pirang-pirang, tapi luru wong ikhlas sarang. Narising ikhlas ya bu, ibibunglah jadi ngolanan ikhlas buatan, mumbai pakaian ya, ya kadang-kadang, anggar sah jadi laki orang popok ya tangannya yang ngo cok cang orang kahana ora, orang kemenyan ora, orang sing tua orang sing. Olok kecoeng keleong lakti di wong lanang beprong a prongut kurkulu tok pendulos pendulos maton etok laka omong laka pasrai ya wong lanang e mangan sungkan e laka setan e pasrai e laka pasrai e laka pasrai laka pasrai mulanya sengihlah siapa ya kadang-kadang lagi jengkel ya jengkel Wong lanang butuh hajat orang nak ditolak ajang elang elang sampai anjir lanang butuh hajat ditolak orang betul nurmali jengkel tangang elang elang di, dengan onde musungat lah dini Wong lanang bisa nurmali alhamdulillah orang betul dijengkel ini sama aja dari Wong angel dewa orang berada di nurmali jengkel, pasal menunggah dia tunggu angel padahal Jalan rusak dari jahani barang alus ditangguli. dipanasi damoni. Moni, pan muni orang moni sana, no, no, no, ya. orang atas pan no. Gua <tuh> Saya kira zaman itu anggar ya, ya orang keluar orang mengangguli, dikontrak nabung Kristen orang angguli, kenangil. Lo gue ya bu ya hampir aja, tapi wong lanang ya putusin sabar mana ya bu ya, Karena orang ngerti kebutuhannya uang wato, dan lahjak aksi di kali, uang pegawai kebutuhannya pirang-pirang mulan itu udah nandore, benteng apa yang enak ya. orang wato nandore kemurip, ya saya enggak. Aja tiga nyamir, jadi kamu dari Lp kiri kan ini gerenggeng-gerenggeng, gremeng. Si gremengnya pihman ya Allah, angker samin gak besusus tokan gikir dan ape, gak apa. Terus lo harus kemui kecandak, biasa rumah tangga tukar tokaran kucing, mau nawang tokaran ya begini ceng-ceng. Mesti kewil mu bulu-bulu mana harus kayak gue, ya Allah susu, susus tokan gikir ape, ya. terus pada bahasa ikhlas apa ya pak bu, wong usah tak apa yang ikhlas ya Gusti Allah lo orang buddha, orang pecak mau ini sama waktu gak ngelakasin hati gue istilah lo tetap ngerti gue kaya gue ajak, ada yang ngerti uksugi orang ikhlas cerita ini pikir masjid, uksugi ya, si hiji mantoyit si hiji menbrohim si hiji musa barang pun musa dengan keramik sekomplit Ibrahim dengan gendeng Dok ke semen saprakat, parek masjid imame surat al urat ala suhu, fe lola suhu, fe ebrogi, e bawa cek, ini paham di semen singong kaki, bisa nisepu ceput kur karo Musa saktor, balik masjid, orang langsung ngumam, mampir perenong kiai, nisong warahmatullahi wabarakatuh legong, nisong legong, nisong legong, nisong Pakai ngertos, negosi mari ngisemen lebih sisi tubuh lo nguterba kulokai ya, arham duli la pulo ni kitoyip, tapi bisa ini sama lagi mabesi disebut Ibrahim gara musa terus. Oh ginging apa terinsyolah, insyolah balik cuma kaceng ya ini karpitan bisa. Beso hovel ula sofe egorogi mawamu sawa toyip, gara cari toyip behar-har kaya ngower gobloka bilugun seorang ikhlas ini ya bukan bantuan, kadang-kadang ana santunan ana hitanan masal, bocah yatim wah sampai tua tungkit-tungkit terus barang tua kerjanya kepanak suki ketemu maning ya no ada orang yang anak, ada sugi ke motor, ke mobil ada geminyin ya Allah, lagi sunatnya ngurun la ilaha illallah pirang puluh tahun, urun Rakung nah, itu teh bersih lang, masih datungnya tumbang. Datung, singih kerasnya pak, singih kerasnya bu, siji. Nomor lori birul warni jen, pada kepengin teh timung bagus, ya butuh pada muliaknya karena wong tua, luyu-luyu badak karena mereka Jibril ngabari mereka jinapiya Muhammad menatrok abawihi dalam yubarima famata takolanar. Sapa wong menangi uripewong tua loro, ko orang gemul yakna wong tua mati masuk neraka. Naudu bilamin, maka zaman akhirake akhir akhir wong tua pada tangisan. Nipi-nipi peng itu anak bisa nyambut gawe barang jadi pegawe luy taat mari pimpinannya daripada mari wong tua Baru jadi konglomerat rumah tingkat jadi pejabat rumah tingkat mari wong tua pada kianat angersing gak camat kon dapat tuh dan bemangkat wong tua meriang, yang ora orang semua. Masya Allah hmm. sehingga badak. Wong badat waktu harap-harap orang anak Jakarta ganti bos Badung ganti dokter dan Semarang ganti dewan tangga acung jempol kabe kae laku ya ditinggal wong lana ngambil bocah cilik-cilik tapi sukses saja anaknya gede-gede kabe terus kepenak malah wong tuane uri terus kayong mewah kepenak jahre singnya nyawang Sing lakoni jempol tangisan badat krumu takbiran anak pirang-pirang si jibila ke singa caklawan Ya Allah, tanggal berulang kah ini kurang balik, bocah apa enggak super bega, esok ditunggu, kan? ini lah, kah ini kau kabar, bocah beribad, apa kau mengibad? Pan Mahir juga udah punya kanita, Assalamualaikum waalaikumsalam, eh apa Srik? Bocah asan SMS di Jakarta, kena ngapain yang nyong, Ijarah Mas Bato orang balik dari Lopakapura nih, Ya Allah, si orang balik Sri, orang, hmm, bocah. Buat desa tahun pisang, kau tua akari sisi pura pada kalingan wong tua cukup nganggonya SMS berarti singkatannya apa sangat males silaturahmi. Lo yo SMS sangat males silaturahmi. Permafili kebudayaan kau nak kenal dengan wa kami di sini Bandung anak SMS jarang kok mas terbaca pansilaturuhun maring bos gua yang mampir, mampiran rora bantas bukan sama naraparpen ya allah buang pasti kelopak geti, mati matian cukup di langka itu ya kabar maring allah kabar walilah ilham lewer kereta ya Masya Allah lupa rasa lupa rasa pria ayam udah jagoan kursi truk truk anak laka simbalik tanggali kembali ponakan, kembali salamualaikum waalaikumsalam wa pangapura lenong ya wa punggung bate ayes pada pada mana sering manjing, enda wak nyentakmu bengtu lenta rata ya wes pimen dua kakang ora balik lagu wesri wesri wajiket Yuk, wong tua. Kaya kue ngeru wong tua. Anak perang-perang betul, tenti ten. Titen, tapi anak perang-perang wong tua si cici pada kelalen. Uang, eh bu pak, uang tua. Wong anak baru lahir orang gak nomor perak. Kalo nomornya mesti paham. Kalo nomor perah juga, nomor papa. padahal pada lo orang gak nomor bener, tidak nomor pak. Tite, anaknya perah siapa? At last lah nggak bontot siji cici. Ibarat PKS sih Ahmad Saori, di nomor lorongnya Raswid ke nomor telurnya, tapi karane adang Ariana, pert nomor papatnya, buat tot batun roh Isya, kaya kaya apa teman kaya kaya kaya kaya kaya ya kaya kaya kaya kaya anak pertama kaya kaya kaya terus kaya rumah sakit kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya iya Nah, kasih nomor lolo takaran raswit, ya Alhamdulillah lagi ngutang kan ke bocang goluran ke pengenaknya dagangan apa enak nemen takarannya raswit maksudnya suki beras, sugi duit. Hmm. Loh, si nomor telur kita lagi ngutang kan ya Allah lurupangan bangen nemen, yo serintangisan orang mangan. Bapaknya dari Bandung, ya tetap orangnya ada kebutuhan nih. Sampai orang ini jukut arani wong udono, diarani adang Ariana. Karena pangan angin jadi adang. Ariana, arilaka, yorateng, titeng, ke wate ini taro iseng wali wetengan oli loro susah ya, wong tua titeng, wong tua traten, tapi anak pirang-pirang, wong tua sici pada klah, maapu ke kuncinan ang wong waten ye, nong wong waten ake wong lanang pada muliakna wong tua ya karena didorong wong watunake wong lanang pada kelalen karena wong tua sebab kalah karena canggih si watun coba wong watunnya kayak wong karangjati mas nyontak bateri yang penting puasanya tutuk terawih tutuk mas nyong ora ribut-ribut pakaian ya yang penting tolong mas semen wong tua kari si cike mana itu pe nyong kepok mas kayak kini merasa kehilangan bateri kayak rasa namun tulung manakah ke timbuliah kena ya mas, tolong pakaian singa api api api apik-apik, apik-awang, apik sampai yang mulian, awang tua mulian sampai yang ikhlas mas ya allah, luruh bongat telaga jarang-arang -arang laka, arang-arang, siseng arang-arang anak apa sing anak, ya penting tang penting-teng arpe lemari, konon mari di tri, ban pasoro mas punya kurung apa-apa, kurang sama minggu, Bukan pasar esok tegal. Cari si Nana yang jauh di mana nggak teati, keliling gua ketolong, mana itu natapi ya, yang beringat nggak, gue, gue, sekarang orang anaknya gue, gak, gue senggak ini kadang-kadang pelaku nih dokar, kalau kan jalur rasanya sedap, namun aku kan baru pasar kalau kala jengkel, sini dong, dokumulana nggak nyogok, dia waktu kerja nara ngara mangkat jadi perahu numpang orang merupasam pesen kono nengko kenapa? Tapi gue mana? Kayak orang mikir temen ya pak. Gue lah barang-barang anak gue. Tangerang waktu nengko kunjung aku merceh. Mas, ualan kuasa mana sahuma dewa kan? Sama ntege, masti. Menelas kayak ke situak duduk-duduk gonggol mana Mas, gong -gong, mas bareng negri kan enak anak ya, kamar kosong. Putunis gede-gede gitu -gitu, kok mangan buka bareng sahur bareng, kau ramenemen masak dijakmaine baik. Jadi sini ladang lah, kok ngerepoti kau orang mas nyongrido ikhlas tak apa ini mas. Wong tuane samanya wong tuane nyongnyong orang kayak man kacang cukup di sini guang kulite. Tapi larangan kau nyandam pangan, penting mana terima masanganane. Kau mainin dong ikhlas ya Allah pak, sama tuh bocok aja, tolong turun mata jadi pendemba. akhirnya rebo wato yang dia maring kong tua wato tengko tukotuk tukotuk toh Assalamualaikum nengko sapa nyong ma eh singo matok iya ma sehat ma alhamdulillah kong si po cepatnya waras alhamdulillah iya ma lagi apa ma iya ngong sengkong sengkang kong kon ma tukang gane ma toh nuwun ma langgur pungit neng saur men ma ya rezeki yang jata penget orang yang cangkong si chi lah kue mama suh daripada kayak kue suka melu, melu maring kana, kamar kosong samen kau buka kalau sahur karo putu, -putu. No, ramen, mati menar kana jawab apa sih mak ya allah to apa kayak dirajang-rajang merasa syukur karo Allah Aku anak tuasinya kolak nak kon ya kon di tinggal bapak wc jebole kon rakon gawe rumah kayak keti kaya paring ma pun nyong wong tua melu kejung-jung nyong melu seneng ya bisa rosang arang-arang nyong gawe mana indah nyong nangkene pun nyong rido ikhlas nyong dohak neng dapat barokah. Aja kayakku sih mah oh, orang soalnya duit tentangannya bongwadun, panganan tentangannya bongwadun. Gue bukan konbocul orang bumbung. Ma sama aja ngomong kayak kue ma. Yang main ini sih ngobongwadun ma temenan. On ceritakan begini, ma lagi malam rebok kan ngunjungi pengajian. Laki-laki ini notori lagi bocul itu kayak yang sadar ma. pemen kia ini, ya ngerangnya kaya gue kalau muliaknya orang tua, lagi nyong mainnya di kawin bojo, temenan nah, ya dikawin kaya gue ya, yuh, lambi dilempit, tapi dilempit bonceng motor anaknya pak, gunung selama duhur, tapi orang kaya duhur, pangkat, geracatnya anak sih pada muliaknya ke orang tua coba, tapi angin lurus kaya gue sehingga kayak kadang-kadang wong tua melu bagai sami gubaiu ada wong lanang bareng silang lagi mangan jago merak merak mas kayak kalau mangan nyupan ngomong ngomong apa primen kemana panjane terus mulai di nipo cabai rako mas sama teng orang weror nyal ding esok makat suara balik nyusin nading orang sanggup mas siapa sipan ngeomane loh ya mana sami usah baru orang satu durau sama yang menang baik nurut baik satu dengan anak ya allah Akhirongong lanang maning setudur asalang walikong balokong salang esingong eh, iya iang akong desa penuh kan tangeng kango kong karanong asra yang kang sra oye ah no wasrah, ya, kang sra kai maame ke pripi lo no. kan par melunong terus kentayeng nanong sama cingoli tanang no. pekin calang ada melu kakang e bekai saudan pocong e kai ke maning tei anak si cine bekai saudan kai ke maning pindang maning ya allah Wong tua ini kaya raya, kaya, kaya raja, pengen apa serba anak, laka anak suci Wong tua kaya piala sebulan melu mana, sebulan pindah nah. Mentok-mentok mentuknya melu anak bontot, biasa minggu cek cok orang tua ini ada sejen, penguyul di kolam, orang nyandak netes, nampai hal, -hal. emas eh, di dalam orang tua ini sampe yang orang sanggup mas temen-temen yang gabi rumah di dalam ngutang-ngutang, pengen nisah, kaya piye bisa ngermanekin, suka nyusi lunga mas karena si lanang, dimana karo si matun, wong tua nido mungin, wah maklumuk sampai anu, nah, tapi tahunya pan maring kolam, laka nah, panus trus sam, doangan langsung gatino rasa tuh Setetes uyi neng keramik baik, wong tua di bentak-bentak pirang tahun pada uyi pakole wong tua. Wong tua masak karomban ubah, ngubai karo gendong, nyapu karo ngembat lagi nak kenak kemangan bocang bangun nising, laka wong tua cengkel, laka wong tua ngosok, rido ikhlas demi sayang kepada anak, tangkon duyuik ikhlas anak tehel ditatasi uyu baik, wong tua dibentak bentak nangis wong tua kelara, jagong nem pojo keluar patung ketok, putune marah mbah sarapan mbah pumbung esiang, kon bayar gus, nimbah si warik, padahal ngelih karena atis kadung lara. Akin nangis senggerak senggerak senggerak senggerak. Anaknya marah nih mak, mana mau makan meneng kan? Menem. Emak mau tungsatung tahu rayana apa mak? Apa alat tape Menem. Toh apa ma Yang cucuk na balik payung. Yang mau nengkain dari pada yang jadi masalah toh. Isikan orang keluarga cucu kena, yang balik pelaku tungsa wong sempuh ambruk buvortol nyong ngomai debat kon ngapu yang kena orang yang kena to nyong larat to nyonti pentak-pentak kayak kelarat kon nembek kayak pepi maring Wong tua Wisnu kayak seorang apa orang apa nyetak balik sapira durbang katet anak pak jabatan sapira nyakiti atine Wong tua haram masuk surga monggo oh, ini menang kape aku nyokai yang pirang dina, orang ketemu oh ya ya Allah barang gue motor, mas lewatin itu mana ya mas mampir dan tokoh, kau jajan bapak, kau mana ya Allah, mulia temen oh, singkanya gue birruh abak akum, tabirukum abna akum muliakan kedua orang tuamu, mesti sampean bakal dimuliakan anak anak sampean muliakan marah tuanya sampean, mesti sampean bakal dimuliakan dari mantunya sampean di boncaylah silah, mampir, mampir, mampir Tuku jajan pirang-pirang kesenengane mana, apa ya Allah niki aja malah singlana sengaja Ya mari mana, anak apa sih mas Ya Allah, pakai balik, mana Lah, kok di dalam ibadah ya mana ya mas Ya Allah, niki gila Atau anak Jakarta, kanan, bawahan, kurang-kurang, tempat maka tetap. Pak Ali kau ratau kurung kabar pan mangkat aku mohon o maniman konturung mangkat aku, apa ya, pan mangkat yang ngono itu, itu, itu. itu, itu, kan? itu enak it. ya, Siliknya nonggemnya na gurutel ya nonggok giline sih belde, pelakun nongkoteng dedet, ya nangkak kendaraan nonggok pakbet yang belde, sampai sandel di cangkeng belaku maring manteran belaku maring bangang deo silaturahmi rohmi, saeke giline aspalan gilisteke habis padang, kendaraan pirang-pirang silatu rohmine tambah hilang, gemen sameng gupeng wong masih hilir motek, saeke mutunari alia ngem sepi, mesin tua silatu rohmi sing nomang neng kuce. Begitu sana kutu dikirim kabung, pun yuma ya, rimboi runtung-runtung boy yang ngartiyo kipe tu silaturahmi ndak capadak rasa ni pacetane sakun. Warman sakun kan udah bisa rasa iya ya? ya, naiyong ditakoni kau sih macam perak, cemburu, penyembun. Boleh saya gilakan, yuk sakun gue perlu di kembang nama neng gue sok sakunisasi. Misalnya ki me kampak kacang yang tangis apa kelet karo rasa sing laang tas tas tas tas tang nising untuk bisa main ada cewek kan karo sako tei kan, lo kan lanang an yo yo tas tas tas tas Ayo silaturahmi, gibah te pada halal jalan silaturahmi nepong sanak nepong sedulur gibah te bu, si nomer papa te wa ala yati a umroh firmah asih wes lubar bata umurat setinta ina purgo maksiatok, makanya awak penyongka yongakai maksiatok tini bang ibah te re nikara ngi pulo, saman a cak gue mata sa tinen di lengkur ane karoti vina pendi, saman tahu pak sami gutole ora bu bakur an plus tahu. Tolik tahu sami gorengnya dari TV, bu, saman gua cangkemnya kira-kira dan karena karung rasanya enak kendi, pak PCK gua belakunya jamak, akar sing orang genap kira-kira kendi, ya tiap-tiapnya siapa masih ada ya seumur karir pira ayu pada ibadah, gimana? Nomor lima nawa alayat hawa urip aja nuruti hawa. Nafsu nomor 6, wa, ayah cita-cita Vito A tongkon ning katakan taat ibadah syukur-syukur ngungkuli pinggir lagi ramadan tapi praktek kang Si nomor petune wa ayah si roh maut rolemahon, urip kongkon ake Erik mati. Wong urip warga dengan mati, ya insyaallah urip yang hati-hati, maksiat maksian mati, di apa maning mati, tekan tanpa poyan, tanpa permisi, tanpa damai, tanpa kompromi, kadang awan, kadungi, o oh, kaduku, karang. Kb bagaile, nah, nyalon DPR turun tentu jadi, tapi mau mati orang nyalonnya mesti. Pengen motor turun tentu pelakon, tapi mati mau nora pengen mesti. Nah, kamu si mati kan lu gunora pengen, pak. Orang, gimana? Laki. Nah, hitung perkara niki, sumbernya kebagusan. Monggo, lu berbuat ada titik katakan. Pangapura, pangapuran aja bu. Pangapun tergi panggil ngatain gini dan nikahannya nge? halal bi halal karena menunggu sapu itu ini kontak batin mesti dua kesalahan orang adil maaf maaf sama yang lagi mangan pak nyong yang kayaknya riak itu kira-kira sama jengkel peling -nge ya ngerti -nge pikir jengkel ngapain sih mau mangan cangkem mederet nyong itu ya cangkem mederet kita nuduhkan bahwa kita kan kontak batin yang kalau kawan lagi kontak batin nyatane kayak lagi mangan nyong riak itu sampai mukok ya kucing ura jengkel berarti kita nggak bisa, bisa ya, kadang nyetel-tip keadilan umat kalau nyetel seru, jubelit tanggalnya lagi ngurung-ngurung lara nah, kan gak salah Pramiro perlu dihargakan halal di, halal apa, apa warga masyarakat ayu pada si rukun rukun ya? aja pada nuruti hawa nafsu Yuh, kembali kepada jalan Allah Kembali kepada tunturan Rasul Insya Allah dia menjadi makmur Karena masyarakatnya pada akur Dipunparingi panjang Allahumma Ya robban